Antum nanti malam, apa eh, kalau pas tahun baru ya, coba deh keluar ke arah-arah -ara, eh, bypass ya, daerah-daerah keramaian kota ini, itu nggak akan bisa jalan motor antum itu, pasti itu. Kenapa? Karena mereka akan menunggu momentum dimana mana eh, pergantian baru itu, ya tahun baru itu. Dan itu tuh bukan bukan ini ya, ya Apa yang apa yang menjadi hal yang dominan di situ adalah kita itu sudah mengikuti suatu kaum gitu loh sesuai dengan sabda Rasulullah tradisi. tradisi suatu kaum yang itu sudah sudah tercatat kita itu sebagai kaum tersebut dan kaum yang dimaksudin yang merayakan kaum barunya bukan acara kaum Islam bukan kaum muslimin bukan ini adalah kaum kaum kafir dari Yunani yang sudah mem mem mematenkan ya mematenkan kebiasaan ini dan itu acara mereka kita nggak kita nggak boleh masuk ke dalam acara-acara inti mereka Acara-acara inti kayak Natalan, ya, mengucapkan Natal dan Tahun Baru. Kenapa? Itu kesalahan besar. Itu berkaitan dengan aqidah kita. itu Keliru. Keliru banget itu. Meskipun ada si ulama yang yang sempat ngomong di tokes salah satu artis ya. Kemudian ngomong itu bahwa mulutnya yang mengucapkan, tapi kan hati ini tidak. Semua. Tidak, iya dia cuma bilang. Begitu, iya selamat tahun baru Natal, tapi hatinya Katanya tidak kan, itu. Sedangkan kalau kita memahami bahwa Tubuh dan mulut ini adalah gambaran hati Kalau kebiasaan kita Yang keluar itu, kan yang dinilai kan mulut Allah itu menilai mulut bukan hati Sampir, Iya Kan ada yang gitu ya bahasanya oh, Saya emang nggak berjilbab Kata perempuan Tapi hati saya berjilbab kan gitu. Gimana mungkin saya memang nggak baik apa? Memang saya bejat tapi hati saya baik. Gimana mungkin kamu mau dikatakan baik berjilbab syari, sedangkan sama Tuhanmu yang kamu kamu yang ciptakan kamu saja kamu mengingkari. Mau dikatakan baik dan sama halnya dengan pengucapan itu. Apa yang terlintas di lisan itulah yang akan dinilai oleh Allah dan itu yang mencerminkan hati kita.